Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di postingan terbaru Papa Bilar, persahabatnya lanjut lagi untuk kuis. Ada sebuah pertanyaan, tebak gambar, siapakah ini kata Papa Bilar tuh yang bisa nebak persahabat yang kita lihat juga nih pertanyaan selanjutnya dari Papa B. Seorang pria terjebak di dalam gua, ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Ini pertanyaan kuis dari Papa B Yuk yang tahu silahkan jawab persahabat ya Karena tentunya ada hadiah di kuis ini Mudah-mudahan berkah Barokah untuk Papa B Semoga rezekinya selalu diberikan kelancaran Kemudian juga kita lihat persahabat ya Aksi lucunya BBL ini Membuat warga Kona pun bangga dengan Kepintarannya Al-Fatih disuruh persahabat, ya tentunya Masukin casan ke HP Kita lihat yang dilakukan oleh Al-Fatih Ini pandai persahabat, ya untuk ngecas HP Aduh Masya Allah Dan yang paling membuat kita bahagia ketika tentunya sudah benar persahabatnya memasukkan casan HP BBL juga langsung tepuk tangan persahabat, ya. Ini suatu kebahagiaan Serba bisa banget nih Al-Fatih Komentar pun begitu banyak diberikan Di antaranya dari Konyanti Manix 28 Masya Allah Tuhan The best pokoknya Fatih Serba bisa Tahu kalau betul terus tepuk tangan Nak solehnya Panda Rizki bilar lah si kejiwara. pada Padahal ini sayangku Saya, saya selalu ya Amin Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk Al-Fatih Semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih aksi lucunya Alfati yang sangat menggemaskan. Memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Developer vlog terbarunya, Entertainment memperlihatkan keharmonisan keluarga kecil Leslar. Ini ada momen spesial banget ini dari pandanya yang memakaikan tentunya helm kepada Alfati yang sangat-sangat menggemaskan, masya Allah. Hingga komentar pun begitu banyak yang positif bersahabat Diantara dari Fatimah, neskorn kosong, neskorn kosong mengatakan Ambiar sudah harapanku nungguin vlog lebaran Tapi Alhamdulillah yang penting adalah selar, Masya Allah Ada juga bersahabat tanggapan dari Rita, neskornama Yanti 73 Abang Fatih ketawanya abang meniranyah kayak rengginang lebaran crunchy bikin lagi katanya itu Masya Allah Yuk, yang tentunya belum nonton langsung aja cus ke channel YouTube Leslar Entertainment karena sudah disuguhkan vlog terbaru yang selalu bikin bahagia, persahabat ya. Tentu walaupun ada sebagian fans kecewa gara-gara tentunya vlog Lebarannya tidak dimunculkan, tetapi kita sudah merasa bahagia melihat keluarga kecil Leslar tetap support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat, berikutnya di sini ada sebuah kata-kata bijak. Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongnya. Padahal diam-diam selalu kerja keras dan menyelesaikan setiap targetnya. Terlihat sederhana, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya, gak banyak gaya, padahal punya pencapaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, Hal lagi suka berbagi diam-diam tanpa perlu pengakuan. Ini sih keren banget, tersahabat. Mudah-mudahan ya, tentunya kita semuanya selalu menjadi orang baik, selalu menjadi fans yang baik, selalu menjadi contoh baik juga untuk fans lain. Kita selalu kompak, selalu solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat, kita simak juga. Di sini ada momen spesial juga untuk warga Konoha. Perhatikan di video ini, persahabatnya Papa B lagi mengawasi Bunda Lesti Kejora. Aduh, Masya Allah banget ya. Bu Bos lagi dipantau terus oleh Pak Bos nih, persahabat. ya Komentar pun diberikan oleh Susilawati72. Ini video lawas, itu kelihatan kan suami sayang istri dari awal sampai sekarang. Bukan gimmick. Bukan pencitraan, apalagi pansos pura-pura nggak ada itu yang ada saling cinta, saling sayang, tulus. Betul nggak yang Papa B jadi baper memandang istri begitu banget? Katanya, itu persahabat ini benar sekali nih komentarnya. Bukan gimmick, bukan pencitraan, apalagi pansos ya Pura-pura nggak -pura ada itu yang ada, saling cinta dan pastinya saling sayang." Masya Allah, laser emang selalu menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat nih postingan dari Leslon Entertainment Spill menu lebaran andalan keluarga kamu nih persahabat ya Wow ada apa aja nih persahabatnya yang menu-menu wajib di keluarga onti uncle-nya Alfati nih, Selain ketupat dan opor ya persahabat Masya Allah Kangen banget ya tentunya menyaksikan vlog Bunda Lesti masak mudah-mudahan persahabat Dapur Bunda Lesti Kejora tentunya ada kembali dan selalu menyuguhkan kejutan untuk kita semuanya, sebagai fans yang selalu menunggu kabar baik, kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Berikutnya, juga, persahabat kita lihat di story Lesti Al-Fatih, FC. Di sini mengunggah sebuah postingan video persahabat ya, di antara foto Amina dan mimpi L yang dipilih itu fotonya Baby L. Ini Masya Allah banget persahabat Emang Fatih si bayi macho dan cool Yang ngefans pun yang macho-macho juga Persahabatnya Alhamdulillah persahabatnya Dipilih oleh Tentunya yang macho macam Terlihat Al-Fatih memang selalu menjadi Pusat perhatian banyak orang Makin bangga Dukungan begitu luar biasa untuk Leslar Venting. Mudah-mudahan juga persahabat Kita mendapatkan kejutan cedukan vitamin terbaru di malam hari ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Ini demi informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh